Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Fajar Official 2022. Di sini saya akan mewakili teman saya yang sempat memberikan saya usulan di mana ada salah satu universitas lain memplagiasi logo dan nama dari Unifline, lain, yaitu logo dan lambang dan nama OSPEC. Lihat dulu, di sini yang diambil adalah dari Universitas Darussalam Gontor. Kita tahu bahwasannya Gontor. Adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur yang telah berdiri dari tahun 1926. Kita tahu buasanya saya sendiri, kita tahu buasanya pendiri Gontor itu adalah Trimurti. Kita tahu semua kyainya dan kita sebut dengan Trimurti yang memiliki ide dan gagasan untuk membangun universitas dan memajukan alumni-alumni Gontor untuk menjadi cerdas dan dapat menguasai masalah-masalah kontemporer. Kita berjuang dari dulu masih institut di perguruan tinggi hingga sekarang menjadi Universitas Darussalam Gontor. Yang terlihat satu universitas di Purwakarta menggunakan logo ospek dari Unida Gontor tahun 2021 dan namanya menggunakan menggunakan nama ospek 2022. Sini banyak menuai dan banyak orang minta dari pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi. Namun sih, kepo dong. Bagaimana sih lambangnya yang bisa menuai ini? Nah, karena ini menyangkut hajat orang banyak dan menyangkut hajat dua generasi. Yaitu dari logo 2021 dan nama ospek tahun 2022. Yaitu pertama, logo Zain dan ospek Zain. Kita, Saya akan paparkan lambangnya di sebelah sini nanti. Oke, kita lihat lambangnya bagaimana. Nah, kita lihat nih, bisa lihat gambarnya di sini. Nah, kita lihat di sini, logonya sama, diambil, jadi otomatis universitas ini itu mengambil dua bagian dari tahun yang berbeda. Pertama, logonya diambil dari ospek Zain dan Gontor tahun 2021, dan namanya diambil dari ospek ZM 2022. Walaupun bukan warnanya hijau atau warna biru, tetapi ini dari pihak sana tidak ada namanya, memberikan. Uh, klarifikasi bahkan bermusyawarah asal memakai ini untung nanti, untung setelah banyak banyak uh, banyak yang berkomentar di kolom IG Universitas ini akhirnya salah satu orang mungkin ketua ospeknya memberikan klarifikasi yang nanti akan beri, saya berikan videonya di akhir video saya tersebut nanti klarifikasinya bahwasanya penggunaan lambang logo ini uh, buat katanya buat memotivasi mahasiswa sama seperti dan membawa nilai-nilai gontor di universitasnya. Tetapi dari pihak panitia ospek kita tidak ada namanya musyawarah karena kita selama ini diajari oleh bapak kiai kita harus bermusyawarah jika kita ingin mengambil sesuatu video dari manapun itu lambang logo atau yang lain-lainnya. Saya aja membuat video tentang mereview undang babi kemarin itu izin ke Metro TV diklaim kak ciptanya kak saya izin saya mereview videonya Alfiraf, saya izin ini meng-copy logo sekaligus namanya. Di salah satu Universitas Darussalam Gontor yaitu milik Pondok Pesantren Darussalam Pondok Pesantren Gontor tersebut. Ini menuai konflik. Oke, kita lihat sini. Kita kita, kita ya, kita lihat aja. Kita lihat bagaimana kemiripan, hanya beda warna. Bahkan di sini kita lihat warna yang dipakai lambang Ospek ini, Zam dan lambang Zen ini, ini berwarna putih, merah, hijau. Kira-kira seperti lambang bendera Gontor. Ya, klarifikasinya cukup bagus karena mengambil ilmu-ilmu dari gontor dan nilai-nilai Tetapi yang salahnya apa? Tidak ada namanya konfirmasi dengan pihak sini Asal memakai aja logonya dan memakai namanya Ini kan sama aja menyakiti para mahasiswa dan ustadz yang ada di gontor tersebut Karena kita yang membuat dipakai kan Karena tahu saya Universitas luar pasti membuat logo sendiri Dengan kreativitas sendiri, dengan makna sendiri Dan filosofi sendiri, kita juga ada logo Itu ada filosofinya, bagaimana logonya sama, tapi kan Dengan plagiat mereka membuat makna yang berbeda Seperti itu, oke setelah ini kita akan lihat Apa saja sih, komen-komen Yang ada di IG, pertama kali Ini muncul Lambang yang menyerupai lambang kita ini Oke kita lihat Lah inilah lalu, logo, lalu. logo. Di salah, di salah satu IG, IG di dia mempublikasikan, mempublikasikan logo dan nama dan yang, sama yang sama pada ospek Pundit gontor Tahun 2021, 2021 dan namanya sama dengan, dengan ospek Pundit Agung Tahun 2022. 2022 di sini kita akan bacakan komentar-komentar dari, dari ya, dari, ya, ya mungkin nggak ya, tahu siapa, siapa? Kita lihat komentar-komentarnya. Pertama, ada dari Putri. Dia berkomentar, tidak bermaksud, bermaksud menipu dan, dan tujuannya untuk membawa syiar-syiar dan nilai ngontor demi kemajuan mahasiswanya. Salut sih. Klarifikasi minta maafnya, minta maafnya keren sekali. sekali. Ini salah satu sindiran dan ujian. Ada juga dibalas oleh Asdi Ikhwal. Perlu, Perlu klarifikasi, kak, kak, kak, biar gak susun. Tapi nanti akan saya berikan minta klarifikasinya kak, di, di, video di video terakhir. terakhir. Ada juga maskot, di sini Wah panitianya pasti panitianya jurusan plagiasi, plagiasi ini masih. Mas mas fix no, fix no itu. debat itu. Dengan, Dengan mengetik tiga, tiga orang sekretaris. Tapi saya tidak menyebutkan sekretaris di mananya Di bawahnya ada Umar punya, punya. Menjawab, menjawab fix no, no debat, wes no ngopi ikut Iku ada dalamnya pasti kuat Ada yang mengira bahasanya pasti dalam unik ini ada salah satu alumni yang mengusulkan untuk menggunakan logo ini. Bawahnya lagi, lagi ada Iqbal, nah Iqbal lagi ini salah satu yang mengusulkan saya untuk ya, membuat saya video, video, ini. video ini Tolong, Tolong itu sudah ada komunikasi, komunikasi antara, antara yang bersangkutan? Belum. belum, sampai sekarang sampai belum sekarang ada, hanya tarik kasih doang Oke fix, bawahnya ada Ahmad, Ahmad Aldiragasi, jasa desain lu masih buka kasih diskon buat ganti logo Dia menyindir dengan keras, masih buka jasa desain kan? Kalau ada ganti logonya gitu ada Dema demagorda dema juga. juga, oh dema Gorda. Dema Gorda. Jadi kalau di luar dema, band, di band di sini dema. dema. Tutor, tutor cara, cara bikin logo, logo ya, dek, ya. tutor bayangin Ada juga, ada Mugdar. juga Mugdar, teman saya. Universitas, Universitas elit. elit, logonya sulit. sulit. sulit. Universitasnya Luginya elit, tapi bikin logo gak bisa. Maksudnya di sini. ada juga wax di sini. Belum pernah kan lo digaringin, RM Akbar mungkin. bapak temannya juga banyak juga ada Aldi Walagi yang di pertama dia bilang info video klarifikasi dong Win, gitu. win gitu. Rivaldi, Rivaldi juga bilang dan terjadi lagi-lagi lalu <coughs> juga Arif di sini gas, gas bikinlah, bikinlah pe asapan sudah mentok paling mafia rakyun lalu di sini mafia rakyun itu bahasa Arab rakyun. Gaul kita, kita yang berarti, yang berarti adalah tidak ada ide seperti itu terus bapanya juga Haidar itu nama mama gua gitu Ya, ana juga nah, maba, tapi dua kali juga. juga. Jadi, Jadi saya, saya merasakan dua logo yang, yang ada di situ. Ada mulai dari lambangnya lambang Zen dan namanya dan nama Zaim juga. juga. Bahwanya ada, ada sayap, mau dihapus, mau dihapus tapi, fitnya tapi fitnya udah rapi. Fitnya udah rapi. Tapi, tapi, tapi plagia, tapi plagiasi. Cemas, cemas kau Dek. cemas lah. Banyak banget orang dari kita yang gak mengira kalau hal ini terjadi. Ada juga bahwanya wax juga, Inte kadang-kadang, Inte, genggam cemariku, bilang gitu. Ada juga yang, yang memang daerah Nah, oh, nah, ini, oh plagiat ini plagiat, plagiat ya. Itu. ya gitu. Oke, okay, ada juga nah, yang nyindir di kelas lagi sini. Rio, Rio Atmojo. Habis, Habis ospekin, ospekin maba, adminnya tolong ikut tol... ospek Unida ya nanti ya, kalau mau aja. Ya kalau gak ya, mau pelagiat aja lagi tahun depan gak apa-apa kok. Wah, ini keren banget nih. Nyuruh panitia ospeknya Unif yang tersebut ikut ospek sini juga. Double malah. Kalau gak mau ikut pelatih aja tahun depan gitu. Dan juga juga yang terkadang-kadang ada juga hebat hebat hey wadah roasting ada, ada di kolom komentar, komentar di sini ya guys, ya guys. Nah. Nah, ini, ini banyak banget kita lihat saya bawah, bawah, bawah ini ada yang sampai ada daftar, daftar, daftar hati ke juga. hati juga wah wow, ini baik, juga baik, banget baik banget di sini ada ada, ada yang ngeditnya kecil, kecil, kecil, kecil lagi di sini lagi alisina mantap wes cuma ganti warna bagus udah jelas-jelas plagiasi gak malu ya ada itu ada yang juga yang baru kagak oh, oh sama kok logonya, sama gitu. logonya gitu Ini banyak banget, banyak ada, banyak juga, ada juga Zero 0 oh. Wah kreatif nah, banget, filosofi logo, logo, logo dan nama ospeknya agak nyambung ospek ospek Referensi logonya persis, persis banget sama yang nasi yang, yang ngasih ngasih beda cuma warnanya doang Kita lihat nih Ada yang juga merasa kok lambang ospeknya saya ya gitu kan Jadi sembilan 93 Ini juga kalau saya bacain juga ngeri-ngeri nih komennya nih Bahkan dari pihak ospek pun Mengetek Unida, UNIDA, ospek 2022, 22, PMB, PMB UNIDA, unida dan Official Bahkan OSPEC PUTRI, putri GP3 pun juga, juga dimasukin, juga dimasukin, dimasukin semuanya. semuanya Kita tahu, tahu bahasanya di sini Banyak, Banyak banget Bahkan ini, banget. Ada, ini salah ada salah satu abid Dia um, mengatakan bahasanya saya, saya peserta ospek ZEN, Zen UNIDA GONTOR sangat prihatin Tentang plagiat logo ini Semoga panitia atau pihak UNIDA bisa membenahi dengan benar. Oke Ya, kita Jadi lihat banyak banget di komentar komentar, komentar komentar yang gak mungkin saya bacain satu-satu Katanya kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana komentar, komentar ini bertebaran di media, sosial, di media sosial Tapi Alhamdulillah, tapi, alhamdulillah dari, dari pihak yang bersangkutan telah memberikan klarifikasinya Dengan alasan ingin mendapatkan nilai-nilai dari Gontor Alhamdulillah bagusnya Gontor bisa mendunia bahkan bisa masuk ke unif-unif yang lainnya Alhamdulillah Tapi lain kali jika ingin plagiasi atau mencontoh, Atau mencontoh satu, satu karya dari orang lain dimungkinkan ada namanya ada komunikasi. komunikasi Agar tidak ada kesalahpahaman Dan tidak ada nah, namanya ketidaksukaan Nah, dengan sama -sama ketidaksukaan. Ketidaksukaan. nah ini sama-sama kan fair setelah ada klarifikasi. Setelah ini kita, setelah kita, ini akan, kita akan berikan klarifikasinya ya, ya. Sembari, Sembari kita menutup acara ini Syukur adam ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini kita lihat video klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman kontor yang saya cintai dan saya banggakan Sebelumnya Ana minta maaf terlebih dahulu buat seluruh panitia ospek Universitas U Darussalam Gontor sendiri. Ana di sini ingin mengklarifikasikan bahwa e, dari ana sendiri tidak ada niatan untuk meniru atau plagiat tentang logo dan nama yang sudah ada. Tapi kami minta maaf sebesar besarnya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi niatan anak untuk membawa siar-siar gontor Dan nilai gontor untuk memajukan kemahasiswaan Terutama seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia Dan dari Ana minta maaf buat teman-teman gontor Mungkin anak kurang koordinasi Dengan teman-teman yang ada di gontor di sana Dan mohon maaf jangan calahkan teman-teman PDD kami Kami uh, itu semua mereka buat atas instruksi dari saya sendiri langsung karena itu berasal dari ideana sendiri untuk mengajukan logo tersebut. Sekian lagi mohon maaf jangan salahkan teman-teman PDD kami niatanana buat untuk bukan untuk menjelekan nama baik akan tetapi menjaga nama baik kantor itu sendiri. Terima kasih.